Baiklah para sahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita dibuat bahagia banget nih para sahabat, ya Yang menalisi kejuaraan dan rezeki Bilar tentunya dinner bareng malam hari ini Di suatu tempat para sahabat yang bersama Bang Putra Siregar dan KCP juga ada Bang Diri juga nih para sahabat, ya Tetapi yang lebih bahagia tentunya kita mendapatkan momen spesial banget nih tentunya dari indolakris dengan kita kita lihat aja sebelumnya para sahabat ya. di sini sebuah unggahan yang mana tentunya Bang Vali Akbar tiba-tiba menutup cepat laptopnya para sahabat, ya ketika di video oleh Bang Putra Siregar kata Bang Putra lagi ada pembahasan serius nih para sahabat, Ya aduh tentunya membuat kita penasaran Ada caption juga yang dituliskan oleh Irnawati Angelo 16 sini mengatakan waduh ada apa ya Abah Fadli Akbar langsung tutup laptop Apapun itu kami Lesla Lover sejati setia menanti para sahabat, ya Tentunya kita lihat keunggahan berikutnya para sahabat ya Kita lihat sebelum ditutup tentunya kita melihat bahwa terlihat sangat jelas itu ada foto Rizky Bilar dan Leslie Kejora persahabat, ya wow tentunya sebelum ditutup laptopnya sudah ketahuan duluan nih, persahabat, ya lagi pembahasan yang spesial nih tentunya tentunya Rizky Bilar dan Abang Fali Akbar ya kita juga fokus kepada handphonenya nya Abang Rizky Bilar persahabat, ya tentunya perhatikan kita mendapatkan kejutan bahagia malam hari dari idola kita persahabat ya tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan barunya persahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia selanjutnya. Tuh saja info dan kabar selanjutnya. Indul informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bahmi mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.